Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam untuk semua yang ada di Muka bumi ini. Ikut bermain kontra polis di Gaming Channel. Ya, hari ini kita akan melanjutkan misi kita ya, guys. Continue. Jangan lupa di-subscribe, like and comment. dia selalu ngasih tahu, guys. Let's go. alright akhirnya kita menyebut siapa lagi guys oi rei oi rei oh ini masih olimpik ya guys roda 3 kempes semuanya oh jadi kalau pun mobilnya boot ya jelek bukan alasan kita uh, men uh, menolak dia untuk masuk. get right. it kita boleh menurut dia masuk asalkan semuanya bagus kondisinya. Komen, Dude, Jargal, wah tukang jargal nih guys, 46 puluh enam kilo, tujuh belas kilo banyak banget seperti biasa senter andalanku what oh kenapa gue loncat tinggi amat ih wow oh oh di atas eh bagus cipion enggak punya dua-duanya bumper enggak ada coba ya di dulu inspection cipion enggak ada bumper juga enggak ada tapi di enggak ada cuman lupan oh, berat satu mesin satu fertilizer satu detergent dua detergent satu Bener nih, eh, bener gak nih? Atau lagi di mana? Ada di bawah itu lagi, eh, gua masuk jadinya tuh nggak apa-apa ya. Uh, Atmaduro, eh ngapain? Jo, mas mas, eh bukan dia, salah. Mana Atmaduro di sini? Atmaduro. Arisko Farisco. Oh Arisko Farisco sekarang. Nggak, kita setting dulu. Alright, let's go. Eh, uh, kan barangnya enggak cocok. Beratnya juga enggak cocok ini dulu nih guys karboris nya gak cocok entry regulation entry regulation nya cocok PIV PIV 8692 oh kuning nya 27 Mei ini cocok masih valid password nomornya nya juga valid mobil mobilnya Zabed Zabed Mobilnya oh, Zavet guys, Zavet, Zagar, Zavet. Oh, mobilnya aja udah salha. Mobilnya salha ini, ini bukan Zavet guys. Dia mau coba menipuku ya. Oh, mudah mudahan-bener mudahan, ya guys, kita decline aja. Eh decline. Lui ngateng gue monyet lo tuh monyet Untung aja gue lagi puasa lo kalau enggak aja jak ribut aja eh? uh, terbesar lagi tapi wah mobil somplak tuh mobil somplak tuh kan bener kan coba dan enggak sempurna enggak tergoris <gasps> itu baiklah ya bisa, ya, bisa diturunin, oh bisa? coba kulkas isinya apa? kosong. dekat banget. mana lo ngasih ke siapa? Oh, <tum> bus. Oke. <tum> Oh, mau nonton bola. Nama Sokolop. Oke. Oh, okay. Eh, uh, Etix 3 R160. Oke, okay. Afghanistan. Oh, tua juga dia ya. 53 guys. Foto sama. 491. -E ya, dekat lagi. X 788 EZ. Bagus bagus, varian 44 bagus kemarin cocok tapi gue di sini dulu ya ini ada yang defect bodinya nya defect body-nya Oh Hai mungkong-mungkong di-2 Acah ada yang pecah enggak Hai spion ada semua ada. Oh, Oke okay. ini ada Maduro kali ini kita akan mengizinkan dia masuk Oh boleh nggak ya bener ya hai hai saya aja, bacista. Aja, bacista. eh gue belum timbang berat ya, tadi eh uh, lo enggak dapat bubur kacang kacangnya jadinya uh, all right sampai 12 Wah Wah kita harus mencugikan yang satu ini guys 12 dua. ya dua lagi tiga apa Emang harus bayar dulu ya? Patira mantar aja. Bela dulu coba. Awas. Ntar dia kabur lagi guys. Kita kan nggak tahu kan kalau. Eh begini. Oh, oh. bodoh wasting time gua harus cek dengan seksama hitung dulu begitu semua ini apa oke periksa periksa buka celana eh buka toilet. Oh ada book-nya. Satu mortar. Champion. Ini lagi. Oh banyak buatin ini di sini ke sini kondisinya. Ya lah. Ya. Oil. Baby oil. Karena dia kecil tuh guys. Kan jadi kayak baby gitu. oke okay. Mana kempes? Oke, eh, gue belum minta dokumen. Atris, acro, brotter. Cemen, cemen berapa? 12. Hmm. Oke, okay. oled 1. Oke, okay. gas range 3. Oke, okay. sop 1. Kayak 1. Gamener, kulkas 2 bener benar sih, nama-nama nama, nama, nama nama kempes kempes 2 variet oper, oper kesehatan 5, 6, 6, 13, 9 Mei, oke okay. 21 Juni, oke okay. umur, oke okay. foto, oke okay. plat nomor bpx oke okay. variet oper, oke okay secara ini sih oke okay ya c enggak ininya lampu cah ban kempes eh di ada dua ban kempes dua atau 3 nih yang di dalamnya kempes juga enggak tuh di itu nggak tuh itu enggak tuh guys aku ah, salah lagi nih takutnya nih gelap sih tapi gara-gara di sampingnya gelap ya atma dulu dulu deh oh arusko coba lo masuk dulu 6230 5310 5390 80 <tampilu> kilo guys dia baik ya guys kan main 6230 oke okay. masih cukup tapi di benerin ya nyampe sana cari itu nah ban tuh pinggir sana ada tuh I'm off, I'm off. Aku tegas salah guys. Ah apa-apa dah. Tuh kan. jub, jub, jub, jub, jub. Oh, oh. Katanya kendaraan kesepet dikit ngapa? diterima. review entry ya kan? Ah oh, eh Selamat Itu apa? Ini ada isinya, oh mesin lupa. Depan. Dokumen. 3 sembudo 2 ini benar. GPS 82. GPS 8 dua atau tiga betul apa tiga wow lampu bener banyak kempes tuh kempes ya ini kempes nggak sih kempes guys dua buat kempes tiga wah kempes tiga nah. misi coba keluar Ah. kamu kutangkap, nice, delapan hemat energi ya, iya deh masih pagi soalnya, let's go, hmm, kita bantai dulu nih, wah banyak, gus, di sini enggak ada di atas. Oke, jok dua jok dua oke, okay. wah wow. hmm. ya, Wah wow. Oh wow, senjata guys oke, oke, tadi oke, oke, oke, oke, oke, oke, under dashboard. Under dashboard. Bana udah kempes tiga tiganya yang ini deh wow pakai pisau Uh, granat guys oh, ini kontrabas semuanya kenapa ditusuk pisau sih tinggal di doang dibuka ah ente kadang-kadang ente okay. Ini ada kontra ada mana Atmaduro, hmm, hmm. Atmaduro, huh? dah. DMX udah oh, bawa bareng-bareng Miroslav Miro Novikov, Novikov, 12 Mei 16 Juni, kayak masih bagus umur Dikwa 3.4 di 90 di video Oke ya berapa periksa dulu kendaraan bagus Chemicalnya 4 empat, bel beres satu. Wah, ini tidak sesuai nih guys. Jajan yang dua ada ularnya, ular naga panjangnya. Mas Bas itu, Alasco, guys enggak boleh masuk ya guys Nih inspectionnya kargo listnya nggak cocok mobil sampu pecah nggak ada spion nggak ada spion Malcolm Pass dusing, bumper. bumper ya Dusing, Bumper Missing sing bampang. Ada pecah. Ini mobil ada kacanya enggak sih? Ada ya. Oh, huh, bisa enggak bisa itu. Nah, ya ini enggak bisa. Delete, maaf. Nih itu. Mendengar? Bye. Uh, vehicle beda. ternyata kita belum lihat lagi. Broken window. Oh benar aja. Jendelanya pecah. light. Oh, lampu juga pecah. You can rest now oke okay, kita istirahat dulu saudara-saudara. hari ini kita punya barang apa aja yang ditangkap? Uh, senjata guys. udah malam. tunggu, gua udah upgrade apa aja nih? lihat, lihat. Alright, kita udah ada yang jagai, tapi tahanannya kecil. Oh, masih ada dua orang. ah, sini Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, Tahanannya jam banyak-banyak, guys. Warehouse kali ya, guys, kita update Uh. warehouse guys? Uh, nice. Eh, mobilnya bisa dibeli nih. eh kalau di-update jadi apa ya, guys? Uh, speed jadi kenceng, guys. Hmm. Eh, ini keren nih. Mobilnya pesennya sekali bawa 8. Oh. Uh. Ini maksimum speed tapi beloknya susah kayaknya ya. Kapasitas 9. Kapasitas kapasitas apa ya? tangan coba bisa dapat dua Oh kapasitas buat bawa-bawa barang, guys. Ya. Ini banyak kuat ini. Ini nah, aja gue update update guys ya update guys ya eh bentar <SILENCIO> oke okay, i'm back maaf tadi ada sesuatu udah di upgrade guys oh, sub machine gone <SILENCIO> boleh, boleh lah boleh lah upgrade guys sniper sniper Terung ya nah ini nih di pintu nih Bobaski mantul alright kita improve teman-teman kita dulu guys karena kemungkinan besar akan ada banyak jahat yang nyatroni kita, guys. Oke, okay, kita istirahat dulu sampai hari ini. Oke, okay, let's go to sleep. Di bukan, guys, kita di bawah we got a tip about where a lot amount of contraband. oh kontrabannya ini di, di, di tugas we have intercepted the contraband. yes of course get okay, where the contraband is hidden salvo terdikirap wajah wajah wajah keberkutman that may be Well, oke okay. 100 guys 100 scope scope salvo tunggu ya skop skop ini guys spade spade ah eh. eh, tuh masukin aja spade disitu oke ini sini so, no, no. oke okay. let's go let's go oh wow, di kuburan guys lurus lurus ambil polisi kantor kanan alah eh, ambil ambil kanan di kantor polisi ambil polisi di kantor kanan making buru-burunya ikut Balai, eh eh babasan tuh ini bisa bertiga nih ayo ikut ah oh, udah lah lama truk buru macet nih hehehe <lacht> malem mah ga macet kali ya yes let's go guys speed bener jam berapa ya kita Nampil, di jam -jabat. berapa gas pakai nyoba tiang di ini what hai oh. ah, hai nice punya oh, penunggik begini biasa aja nice mana tuh usah mesin gun. Kok emonya doang sih senjatanya mana? Wah, oh. harta karunnya ada di mana guys? Ini kayaknya ini yang baru digali nih. Pan bener kan? Gue ditembakin lagi. Nah, begini, oh, oh kurang ajar, Lo udah mati juga, <tuk> <tuk> kacau. Oh, kagak bener nih pasukan nih, eh oh, lah gaya pasti, ini kan gaya. Eh, tadi mana dah? Oh, ini dia. bener ini. Uh. ayo tiga guys oke ada nyamuk kayak nyamuk guys <SILENCIO> <Ntar> siapa <SILENCIO> hm? gas di mana lagi guys ada tiga oh ini aw aw lah kenapa deh? Oh, oh, nice, gile. Nih harusnya punya, eh, ah kan, nice. Mana lagi tadi? Ah, udah gara temujam. Oh, kosong? Kosong, guys. Ada tiga, ada di dalam kah? Oh, ini anjay. banyak banget sih nice gilin lu gilin aja gilin aja Gila. No, don't kill me. Nice. Oh, wow. gila nih Gila nih. Mana tadi? Ayo okay. deh. ya. Oke. Nice. Nice guys. Kabur. Ini musuh lain lagi tuh. Gerombolan si berat. Ayo kita samperin. Siapa takut? Naik dari atas batu. Wah, wow, datang lagi gajik wuhuuu you don't mess around with me guys kemarangan aja lama gue rejek Ya, udah malam. Ngantuk. Ale, visi gue hari ini sukses besar. Oke. Okay. Binoda enggak jalannya. Benar, guys. Lanjut terus. Hai kucing-kucing, ada Arali sama Amora, guys. Alright, ayo eh, kemana nih, kebe! Itu jalan butuh. -huh. Let's go. Oh, experience kita dikit, guys. Next level. Tunggu. Wah, kita lebih nggak bawa kontraban. Oh, eh, sudah adalah sekalian bawa barang-barang kontraban, guys. Uh. Lupa, kita gara-gara buru-buru oke okay guys kayaknya kita cukup dari lah guys hari ini kita menggali kuburan dimana mereka menyimpan obat-obatan terlarang guys yang akhirnya semua kita bawa pulang baik itu barang sitan dan peluru-peluru mereka tentunya emo alright kita nggak harus jajan guys emo emo bisa kita jual ya jadi, jadi duit ya oh nice very good eh jangan nabrak pohon Tusin aja. Deh kalau berhenti situ belok nabrak dia nih sudah-sudah <laughs> Dia sudah. tuh skop gua mau habis Ntar gua jajan ke plot aja deh uh. oh, ini sempak gua apa-apa nih kocak oke okay, guys thank you sudah menemani mas LDG kontraban voice game hari ini kita akan lanjutkan di episode berikutnya guys sampai jumpa di next episode. COVID is back. siapa tuh bukan oh, vaksin guys kita akan lanjut episode berikutnya yang belum vaksin cepat vaksin supaya bisa naik lewat perbatasan guys Oke okay? dadah